Selanjutnya, kehebatan pekerjaan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya, kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu berkategori kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing kategori di bulan Desember tahun 2020, Pertama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada tanggung dan pekerjaan. Selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita menuju kartu kesimpulan ataupun yang suatu ramalan zodiak Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Aquarius di bulan Desember adalah Five of short, ataupun lima pedang. Secara umumnya Five of itu diartikan bisa melihat situasi kondisi di saat semuanya tidak terkontrol ataupun di saat semuanya sedang down. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020 kesehatannya sedang mengalami penurunan. Namun di sini seorang Aquarius mampu melihat situasi ataupun meminta bantuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya serta melakukan kegiatannya sehari-hari. Dan di sini seorang Aquarius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 dan di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan penurunan kesehatan, yang dimana di sini seorang Aquarius akan meminta bantuan kepada seseorang yang lebih tua dari Aquarius. Seseorang yang dekat dengan Aquarius untuk melakukan sebuah pekerjaan ataupun kegiatan sehari-harinya yang bisa menghasilkan income kepada seorang Aquarius sendiri. Dan di sini, seseorang tersebut akan mendukung dan memberikan masukan kepada seorang Aquarius agar maki dan up lagi untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun. 2020. Dan itu kartu keuangan seorang Aquarius adalah for open tackle ataupun empat koin. Secara umum, for open tackle itu diartikan keseimbangan zona nyaman, zona stabil, zona terkontrol, dan zona aman. Jadi untuk keuangan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa apa meskipun di dalam kesehatan ia sedang menurun. Namun di sini seorang Aquarius mampu mengkontrol keuangannya, mengkontrol pengeluaran serta mengkontrol pendapatannya sehingga di sini bisa dikategorikan juga empat koin ini mengartikan dua koin berada di kaki itu menandakan apapun langkah atau usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius di bulan Desember akan menghasilkan income serta menghasilkan pendapatan kepada seorang Aquarius sendiri dan satu koin itu di menandakan apapun yang dilakukan apapun yang dipegang oleh seorang Aquarius dalam kategori usaha akan membuahkan hasil dan mendapatkan income kepada seorang Aquarius sendiri dan satu koin berada di kepala itu menggambarkan Apapun ide, ataupun apapun jenis usaha yang akan dilakukan oleh seorang Aquarius, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan income serta mendapatkan keuangan kepada seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Swords Secara umum, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan disini menggambarkan keuangan seorang Aquarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa berada dalam zona nyaman, zona stabil. Yang dimana sini seorang Aquarius mendapatkan dukungan dan motivasi dari keluarga, dari seorang sahabat serta rekan-rekan Aquarius. Untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu, karir pekerjaan seorang Aquarius adalah two of one ataupun dua teman Secara umum two of one itu diartikan dua tindakan, satu lakukan dan satu tinggalkan. Jadi di sini menggambarkan untukkan pekerjaan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Seorang Aquarius mendapatkan dua pilihan di mana di sini pilihan tersebut adalah di dalam kategori karir pekerjaan. Di sini juga digambarkan seorang Aquarius harus memilih satu pekerjaan yang dimana di sini dapat menunjang keuangan kehidupan serta ada seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020. pilihan tersebut sangatlah sulit, namun seorang Aquarius akan mampu memilihnya dan akan mampu menjalaninya. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Aquarius akan mendapatkan dua pekerjaan. Yang di sini pekerjaan tersebut sangatlah bermanfaat dan sangatlah besar hasilnya kepada kehidupan serta pendapatan Aquarius di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of Pentacle Secara umumnya Kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi disini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan dua tawaran pekerjaan dan satu lagi adalah seorang Aquarius harus memilih di antara dua kerjaan yang dimana di sini hasilnya sangat maksimal dan hasilnya sangat berkaitan dengan keuangan serta kehidupan Aquarius. Di sini, seorang Aquarius mendapatkan dukungan dan support energi dari pasangan, orang-orang terdekat, ataupun sahabat Aquarius sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmara, Aquarius adalah nine of cup ataupun 9 piala. Secara umum, 9 of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan dan mendapatkan kebahagiaan dengan mencintai pasangan apa adanya jadi, untuk hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020, hubungan asmaranya berada di dalam kategori mendapatkan kebahagiaan, yang dimana di sini dikategorikan seorang Aquarius disarankan untuk menerima kekurangan dan tidak melihat kelebihan dari seorang pasangan Aquarius sendiri. Dan di sini juga disarankan kepada seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2020 tidak membandingkan kelebihan pasangan dengan kelebihan orang lain, sehingga di sini.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 jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Desember, di mana di sini seorang Aquarius disarankan mencintai ataupun menerima kekurangan pasangan dan di sini seorang anak akan selalu memberikan motivasi dan support hubungan kepada Aquarius dan kepada seorang pasangan Aquarius agar hubungannya lebih harmonis dan lebih bahagia lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah temperance secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan kesabaran ketabahan dan kesadaran diri Jadi jika kartu temperance kita gabungkan dengan kesehatan Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan penurunan kesehatan di bulan Desember namun di sini seorang Aquarius dengan sabar menghadapinya sehingga seorang se aquarius mendapatkan dukungan dan motivasi dari seseorang yang lebih tua dari aquarius sendiri dan di sini digambarkan seorang aquarius akan mampu up dan bangkit lagi di bulan Desember untuk memperjuangkan kesehatan kesehatannya lebih bagus lagi dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan keuangan seorang aquarius di sini menggambarkan seorang aquarius mendapatkan keuangan zona nyaman zona stabil namun di sini seorang aquarius dengan sabar dan tabah melakoni sebuah usaha sehingga di sini seorang Aquarius akan mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Desember tahun 2020, dengan motivasi dan masukan dari seorang sahabat rekan serta orang tua Aquarius sendiri. Dan jika kartu yang kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan dua tawaran pekerjaan memilih dua pekerjaan yang dimana di sini mendapatkan dukungan dari seorang pasangan ataupun dari sahabat Aquarius sendiri, yang dimana disini ketabahan dan kesabaran dibutuhkan di dalam melakoni sebuah usaha dan karir di bulan Desember tahun 2020 kepada seorang Aquarius. Dan jika kasutemperan kita gabungkan dengan kategori hubungan asmara di sini menggambarkan, hubungan asmara Aquarius akan mendapatkan kebahagiaan yang dimana sini seorang Aquarius disarankan harus sabar, Tabah dan menerima pasangan apa adanya sehingga di sini seorang Aquarius mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang anak yang dimana sini juga seorang anak mengharapkan keharmonisan hubungan antara Aquarius bersama pasangan dan untung angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Desember itu berada di angka 5, 54, 42, dan 29 serta 93 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan Desember tahun 2020 semoga bermanfaat